Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 3 Sobahul khoyr Haluka Coba yang laki-laki jawab ya Selanjutnya silahkan yang perempuan menjawab Sobahul khoyr haluki Alhamdulillah anak-anakku kali ini kita akan belajar tentang Filbaiti Coba dibaca bersama-sama yang ada di layar by Ya, Yang artinya di dalam rumah Yang akan kita bahas yaitu Benda dan ruangan di dalam rumah Kemudian kata tunjuk Zalika kita belajar bersama-sama ya Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Kosa kata dalam bahasa Arab atau disebut juga dengan almufrodatu Nah kita belajar bersama-sama ya Caranya dengan membaca tulisan yang ada di layar dan menirukan yang ustada ucapkan Oke, mari kita mulai. Tilfazun. Tilfazun. Apa nama? Tilfazun. Perhatikan gambar dan bahasa Arabnya. Kemudian kita baca bersama-sama dan ucapkan bersama-sama. Berrodun. Sarirun. Sarirun. Hammamun Hammun mau bahun mau bahun sakfun, sakfun. Mari kita latihan adik-adik atau anak-anakku Sebutkan bahasa Arab sesuai dengan gambar Apa bahasa Arab dari gambar ini Apa bahasa Arab dari gambar ini Apa bahasa Arab gambar ini? Apa bahasa Arab dari gambar ini? Sebutkan bahasa Arab sesuai dengan gambar Apa bahasa Arab dari gambar ini? Selanjutnya mari kita bersama-sama belajar kata tunjuk itu Yang dalam bahasa Arab disebut zalika Kata tunjuk diletakkan di awal atau di depan kata benda Mari kita belajar bersama-sama Zalika tilfazun Zalika berrodun Zalika sarirun Zalika hammamun Zalika mautbahun Zalika sakfun Oke selanjutnya latihan ya diisi kata tunjuk dan kata bendanya sesuai dengan gambar Apa isinya ini? Nah ini diisi dengan zalika berodun Kalau ini? Kemudian ini? Dilanjutkan dengan ini? Nah ini Zalika Saktofun Alhamdulillah kita telah belajar bersama Selanjutnya kerjakan LKS Ya yang se ulangan harian kedua Tema Vilbaiti nomor 1 sampai 10 Disilang jawaban yang benar Dan kirimkan by WA ke Ustada Wafiqan secara langsung dari Lks LKSnya Alhamdulillah kita telah selesai belajar bahasa Arab dengan tema Vilbaiti Nah tatim bilhamdallah, alhamdulillah alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Don't forget pray on time ya teman-teman